serta klik tombol notifikasinya tujuannya agar channel ini terus berkembang Untuk selalu memberikan kabar terbaru, kabar baik dan bahagia seputar Leslar tentunya Baiklah para sahabat untuk mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini Alhamdulillah kita mendapatkan kabar bahagia dan sekaligus ini kabar yang sangat membanggakan Kita simak para sahabat, di unggahan akun Urban Spotina memposting sebuah kabar bahagia top 10 playlist pilihan minggu pekan di persahabat ya Masya Allah pertama kali ini beberapa musisi tanah air baru saja merilis lagu album dan dengan kolaborasi menarik nih dan adanya penyanyi pendatang baru yang masuk dalam kategori top 10 berikut ini yang pertama untuk artisnya ada Leondra Fit Andirianto dengan lagu Sang Dewi Nomor 2 ada Ziva Magnolia dengan lagu pilihan yang terbaik Untuk nomor 3 ada Kensha Lefronka dengan lagu Tak Ingin Usai Nomor 4 ada Fabio Asher dengan lagu Hati Lain di Hatimu Dan nomor 5 ada Ziva Magnolia dengan lagu Munafik dan yang keenam, ada idola kesayangan Lesti Dengan lagu Sekali Seumur Hidup Masya Allah, luar biasa Sangat membanggakan Alhamdulillah Bunda Lesti masuk top 10 playlist pilihan Dengan lagu Sekali Seumur Hidup persahaban. Dan yang bikin bangga kita semua Lesti itu adalah satu-satunya penyanyi dangdut Yang masuk di top 10 playlist Pilihan Luar biasa Yang lainnya itu penyanyi pop semuanya persahabat Bunda Lesti salah satu penyanyi dangdut yang masuk di jajaran penyanyi-penyanyi pop Masya Allah kita bangga banget ya Alhamdulillah Mudah-mudahan idola kesayangan kita selalu membuat kita bangga Dan mudah-mudahan terus berkarya Amin Kita lihat juga persahabat Untuk kalimat caption yang dituliskan di unggahan ini Urban Top 10 playlist pilihan minggu pekan pertama kali ini beberapa musisi tanah air baru saja merilis lagu, album dan dengan kolaborasi menarik Dan adanya penyanyi pendatang baru yang masuk dalam kategori top 10 berikut ini Urban Top 100 Wow, Masya Allah, luar biasa Bunda Lesti masuk 10 besar Kita patut bangga, ini adalah pilihan yang terbaik Kemudian bersahabat disimak juga ini ada momen spesial yang bikin ngakak banget ya, saat Lesti dan Bilar diwawancara di channel Youtube Nidnod. Bukan Leslar namanya kalau nggak ada gesreknya persahabat ya. Lesti dan Bilar, terutama Rizky Bilar yang saat diwawancara ada aja tingkah laku gesreknya. Hingga membuat Mas Wawan dan Mbak Wawannya aja ngakak lebar nih persahabatnya dengan kelakuan. Rizky Bilar yang selalu bengek persahabatnya Masya Allah, idola kesenangan kita memang ada aja kelakuan yang bikin ketawa ngakak. Bukan Lesnar lagi namanya kalau nggak gesrek persahabatnya, idola kesayangan kita emang mampu membuat suasana menjadi seru Masya Allah, hingga komentar pun banyak sekali ya diberikan Kita lihat dari akun Idas Kurniati underscore 9 mengatakan Kalau diwawancara, Papa Abi pasti ada bengeknya katanya tuh Ada juga tanggapan lain dari akun Eti Hadi 15 Lucu nih pasangan idola, aduh Masya Allah banget ya Idola kesenangan kita emang lucu dan sangat menggemaskan. Kemudian disimak juga persahabat di akun Indosiar Info penting banget ya, ini info kemarin Diingatkan kembali bahwa untuk acara Dangdut Akademi 5 malam ini Bakal ada bintang tamu Farel Frayoga Wow, ini artis cilik Banyuwangi nih persahabat ya Yang akan hadir untuk menjadi bintang tamu di acara Dangdut Akademi malam ini mudah-mudahan kita juga mendapatkan kejutan spesial dari Ibu Siwi, Indosiar, dan Idola Kesayangan bisa tampil malam hari ini dan langsung bertemu dengan Farel Vrayoga Ini pasti bakal seru banget bersahabat ya Kita tunggu untuk info resmi langsung dari Indosiar, Ibu Siwi, dan Bang Boril ya Sebagai manajer, mudah-mudahan ada tentunya kejutan spesial untuk kita semuanya Selanjutnya disimbang juga di unggahan Bapak Sutanto Hartono yang mengunggah sebuah postingan foto Kebersamaannya dengan Lesti dan Bilar Momen semalam Di acara HUT SCTV 32 nih Dilihat-lihat Perhatikan deh untuk wajah Bunda Lesti dan Papa Bi. Ini mereka sangat mirip banget persahabat Ya Masya Allah Pasangan yang sangat fenomenal, pasangan inspirasi untuk kita semuanya Semoga selalu menjadi orang baik, selalu sehat, selalu humble Dan mudah-mudahan makin banyak doa dan dukungan dari orang-orang baik yang selalu tulus Mencintai Lesti dan Rizky Bilar Kemudian juga persahabat ya, kita makin bangga saat Ibu Siwi semalam diwawancara nih persahabat Ini mengenai soal sosok Lesti Kejora Ibu Siwi langsung menyampaikan bahwa Lesti itu tak akan tergantikan Ini Ibu Siwi langsung yang bilang bukan Lesti Lovers, bukan Leslie Lovers atau lovers. Ini langsung dari Ibu Siwi yang menyampaikan Lesti itu tak tergantikan di Indosiar dan di SCTV Masya Allah Mudah-mudahan Lesti selalu rendah hati dan mudah-mudahan selalu menjadi kebanggaan untuk kita semuanya Amin Momen ini pun diunggah kembali persahabat oleh akun Les lovers 2 Kita simak di kalimat caption yang dituliskan di unggahan ini Masya Allah, Tabarokallah, Bunda Lesti nggak bisa digantikan Or tergantikan Bu Siwi sendiri yang bilang Bukan Lesti Lovers atau Leslar Lovers Tuh persahabat ya Disimak, diperhatikan Bukan Lesti dan Leslar yang bilang ini langsung dari Ibu Siwi yang menyampaikan saat diwawancara. Semoga selalu ada kejutan untuk kita semuanya. Kita selalu menantikan dan menunggu kabar-kabar gembira dan kabar baik dari idola kesayangan kita. Dan pastinya kita juga masih menunggu cidukan-cidukan vitamin terbaru